Welcome back, again. So, kali ini saya merasakan band dari Bali. You know, kan, Bali pasti tahu lah yang setengah ke Bali pasti tahu. Lah. So, kali ini, Band ini datang dari Bali dan band ini terbentuk di tahun 2019 dan band ini jantungnya buat mengetahui. Wow! ya ternyata, seperti ah, so, musik ini so, tapi sebelumnya musik ini memang banget karena kenapa kerennya karena band ini membawa budaya seni dan baru jadi ada ciri hatnya, ada dari pakaiannya cuman di you look, kali ini so, saya ngerasa saya nonton film ini depannya ya depan video video itu ya karena kenapa ya itu kayak kering terungut film horor apa gitu dan ini saya sih tapi saya melihat cukup kan depannya aja udah celem banget ya kelihatannya buat kalian yang belum tahu dengan dan ini, ini sudah banyak bukan sudah banyak sudah punya lalu tapi yang keren banget sih, saya suka dengan bening yang membawa budaya sendiri daerahnya masing-masing karena saya senang Redband yang seperti ini Untuk ini Kita langsung aja reaktor band Dan Indonesia WAKIN okay, PLAY Wow Ya wafi kita Harian Harian Harian Kok ini sangat banget, oke ini dia Lucy oke ini dia Lucy ini UBC makasih baik bahwa dari apa ya terus sejujurnya waktu dia dapat banget kan produknya itu enggak Ya, hmm. hmm, asli Asik banget nih, eh. bawa musik khas Kalau kalian dengerin musik Asli ya, selalu sebesar suara suara ada wow, wow, wow, apa wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ada setan, ada jiwit. Oh, ada jiwit. Di... <tik> minum darah tidak asing ya, wow oh. terdengar banget gemeran baru. -baru. ya <tuk> kita hah kerennya lama lama teman oh sudah hampir nih oke okay. itu dia ludisia so ini masjid dan sinemat sinematik yang keren banget cerdas nih oke okay, itu dia dari Yerodisia wow mantap banget ini musiknya sebenarnya sumpah ini keren banget nih videoklipnya dari segi sinematografinya keren banget Alur cerita dari videoklipnya asik banget vokalnya asik growlnya juga dapet banget kerennya karena ini videoklip judulnya apokalip Dapat banget nih dari sinematik video klipnya juga dapat banget serunya klipnya dapat banget. Om um, apa ya gimana ya? Uh, pokoknya itulah. Jadi susah buat komentar. Tapi yang saya suka dengan band yang seperti ini dia masukkan instrumen musik gambelan khas Bali dan buat kalian yang pengen tahu dengan video klip aslinya mendingan langsung diberikan aja video klip aslinya dari band ini karena pasti kedengar yang namanya Zoom kemalam Bali itu keren banget karena mungkin saya takut dengan hantunya bukan hantunya ya si jenis hantu gitu di video clip ini tapi keren pembawaannya saya suka dengan ada yang eh, di segmen nari-nari khas Bali itu loh keren banget ini jarang-jarang video clip Indonesia bawa-bawa seni budaya tapi enggak bukan jarang sih boxing. maksudnya tapi masih masih keren ini sih sebenarnya sih saya suka banget ini. dengan apa ya tempo dari naik turun santai dan di akhir video itu tuh serasa kita nonton film horor mungkin bu buat yang direk direktur bukan bukan direktur apa ya mungkin buat yang ide bikin video kayak ini mungkin ini cocok buat masnya bikin film atau apa ya mini film horor ini cocok nih karena dari segi sinematiknya dari alur video kitnya ini keren banget ini serasa kita nonton film horor sesuailah dengan judulnya nih apocalypse sesuai banget nih musiknya keren banget saya suka dan terpuai banget dengan video clipnya ini asli keren nih loh bukan jarang-jarangnya jarang, -jarang yang saya dapetin reaksi video clip yang keren ini cuman saya mungkin baru tahu dengan band yang satu ini jadi ya hewang speed plus karena ini band keren video clipnya keren selasa kalian nonton film horor tapi ini adalah Video klip band Black Metal. So, sampai di sini dulu reaksi saya untuk band Ludisia, dan jangan lupa untuk support band Ludisia. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau band Bali ini keren banget. Asik! So, sampai disini dulu reaksi kali ini. Jangan jangan lupa untuk support band Ludisia ini, dan terima kasih yang sudah nonton, dan see you next video.